Selamat pagi, pecinta kereta api. Kali ini saya akan kembali menelusuri bekas jalur ganda menuju stasiun tarik. Sebelumnya, bekas jalur berada di sebelah selatan jalur aktif. Di lokasi ini, saya menemukan bekas jembatan yang sejajar dengan jalur 1 dan 2 stasiun boharan. Bentuk emplasemennya sepertinya mirip dengan yang di sebelah timur. Menuju barat, jalur melewati sebuah sungai, pondasi masih di selatan. Nomor bangunan sedikit hilang Tak jauh dari sana Jalur melewati saluran air Namun bekas jembatan sudah tidak terlihat Bergeser lagi bekas jembatan tidak terlihat Tidak ditemukan bekas jembatan. Bekas jembatan masih nampak. Bergerak lagi ke barat. Telur KA melewati sungai kecil Dan menggunakan rangkap hajar Nomornya masih tampak. Seberang perlintasan terdapat jembatan beton, namun di sebelahnya tampak pondasi yang sepertinya bekas rangka baja. beberapa ratus meter saya menemukan sebuah bangunan mungkin dulunya untuk irigasi masih ada nomornya Jalur masih tampak sedikit jauh dari jalur aktif Sampai sini dulu penelusurannya. Sampai jumpa